Teribuhan kilo Jalan yang kau tempuh Lewati rintang Untuk aku anakmu Ibuku sayang Masih terus berjalan Walau tak kaki Penuh darah penuh Tak mampu kau membalas ibu Sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu, ingin kau dekat, tak menangis di pangkuanmu. Sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu, lalu. di udara kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas